Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah mengembangkan tombol subscribe, like dan yang udah nge-share-nge-share -nge semua video-video kita Oke, hari ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja Dan aku pengen mengingatkan Bahwasannya kami dari channel Youtube Info Minjal terbaru tidak pernah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 Gundah gulana galau gak tentu arah yang hari ini tidurnya tak nyenyak makannya tak enak dan mandinya pun tak basah. Aku pengen mengajak kalian agar untuk tetap semangat berpikir jernih dan tidak melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin hari ini bisa merugikan diri sendiri orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Baik, ya. Hari ini permasalahan hutang aplikasi pinjol tak kunjung berakhir. Bahkan, korbannya masih saja terus bertambah, dan kurangnya edukasi serta informasi kepada masyarakat kita terkait tentang aplikasi apa saja yang hari ini memang sudah benar legal OJK atau mungkin masih ilegal. Baik, ya. Menurut kalian, aplikasi pinjol di Indonesia sudah benar-benar membantu atau tidak? Dan sudah siapkah masyarakat kita untuk menerima finansial teknologi atau pinjol ini tumbuh subur di Indonesia? Dan hari ini banyak yang merasa dirugikan, merasa terganggu karena ulah dari aplikasi pinjol ilegal ini. Kalau yang ilegal mungkin sah-sah saja, agar untuk segera ditutup dan tidak usah dibayar lagi. Dan hari ini banyak dari teman-teman kita yang kepo, nggak tahu, dan nggak mau tahu. Ya, aplikasi pinjol yang hari ini sedang dia gunakan. Untuk kalian yang pengen tahu aplikasi pinjol apa saja yang hari ini sudah legal OJK, kalian bisa melihat dan cek langsung di video sebelumnya. Baik, kembali ke pokok permasalahan kita hari ini terkait tentang finansial teknologi ataupun pinjol. Ya kan, hari ini pinjol yang legal, OJK pun ya terkait masalah bunga denda biaya platform biaya penagihan dan ini itu segala macam masih tetap tergolong mahal ya 0,4 persen per hari itu ketika dikalikan 30 hari sama saja dengan dua belas persen jadi kalau kita pinjam satu juta maka bunganya itu menjadi satu juta dua ketika ditambahkan ya kan nah kalau untuk yang seperti ini aku bisa pastikan masyarakat kita akan masih tetap merasa keberatan. Jadi aku kalau boleh memberikan saran dan usul. Untuk terkait tentang masalah bunga ada baiknya mungkin lebih dikecilkan saja. Sehingga masyarakat kita memang benar-benar merasakan manfaat dari hadirnya finansial teknologi di Indonesia. Lantas untuk teman-teman yang hari ini masih menggunakan aplikasi pinjol legal OJK. Untuk kepada pihak OJK, AFI dan SWI. Sebenarnya bagaimana sih bentuk dan intimidasi yang diperbolehkan untuk aplikasi pinjol legal OJK. Karena hari ini banyak laporan dari subscriber dan teman-teman kita... Pihak aplikasi pinjol legal OJK itu mengirimkan pesan, "Anda jangan main-main ya. Ini data-data pribadi Anda lengkap dengan kami. Itu maksudnya seperti apa? Kenapa harus menakut-nakuti seperti itu? Jadi, untuk teman-teman yang mungkin belum pernah menghadapi masalah seperti ini, jelas dan tentu akan merasa panik, ya kan? Jadi, untuk kalian yang menghadapi..." masalah seperti ini coba langsung dibalas saja maksud Anda terkait tentang data pribadi saya itu kenapa ya dan kalau memang mereka mengancam ingin melakukan penyebaran data silahkan langsung screenshot dan kirimkan saja kepada pihak OJK OJK akan memfasilitasi masalah-masalah seperti ini terkait tentang pinjol legal OJK Jadi kalian tidak perlu lagi merasa takut ya kan Jangan lagi memelihara rasa panik yang berlebihan sehingga membuat kalian stres gak ketolongan Jadi untuk kalian yang hari ini bisa mengontrol emosinya Yang mungkin bisa menjaga rasa amarahnya karena memang mungkin sudah diintimidasi dan teror dari aplikasi untuk tidak dibawa pulang ke rumah dan keluarga. Ya, untuk kalian yang mungkin sedang menghadapi masalah hutang di aplikasi pinjol ini, solusinya hanya satu: apa itu, bang? Tetap tenang dan jangan panik berlebihan, karena memang hari ini kita tidak dan belum punya kemampuan untuk melakukan pelunasan di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK tersebut nah terkait tentang biaya denda dan bunga pihak OJK sudah memberitahukan ya kepada seluruh pinjol legal OJK untuk tidak membebankan biaya denda dan bunga itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal contohnya bagaimana bang kalau seandainya kalian di awal itu meminjam 1 juta rupiah dan hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan. Maka pihak aplikasi tersebut hanya boleh membebankan biaya dan denda serta bunga itu satu juta juga. Jadi nanti totalnya jadi berapa bang? Menjadi 2 juta rupiah setelah ditambahkan biaya denda dan bunga. Dan apakah bunga tersebut bisa dinegosiasi? Jawabannya bisa. Untuk kalian yang sudah mendapatkan kesempatan seperti ini agar untuk tidak disia-siakan. Jadi, untuk kalian yang mungkin hari ini merasa biaya denda dan bunganya itu sudah terlalu tinggi dan kalian belum sanggup untuk melakukan pembayaran sejumlah dari yang tertera di aplikasi. Kalian bisa melakukan negosiasi kepada customer servicenya dengan catatan tidak mengirimkan uang kepada rekening pribadi siapapun hari ini. Karena hari ini masih banyak saja korban-korban penipuan dari aplikasi pinjol Baik yang legal maupun ilegal Hari ini Bapak Ibu OJK, SWI dan API Bahwasannya banyak dari teman-teman kita yang tidak menerima apapun dari aplikasi pinjol tersebut Tapi namanya ada di tagi dari aplikasi tersebut Nah itu untuk masalah yang satu. Untuk masalah yang dua hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang sudah berhasil meminjam. Lalu diminta mentransferkan kembali oleh yang menyatakan dari pihak aplikasi. Di sini aku menduga-duga bahwasannya memang ada permainan dari orang-orang dalam. Kenapa seperti itu? Karena hari ini orang yang paling mengetahui kalian meminjam di aplikasi tersebut adalah orang-orang yang berada di dalam aplikasi itu sendiri. Hari ini banyak laporan dari sahabat-sahabat kita itu mereka pinjam di aplikasi A. Nah sudah berhasil masuk ke rekening pribadinya. Lalu berselang beberapa waktu. Langsung ada pemberitahuan baik melalui WA ataupun via telepon untuk menyuruh mentransferkan kembali dengan alasan pengiriman double. Untuk kalian yang mendapatkan informasi seperti ini, fix itu penipuan ya. Jangan dikembalikan pakai saja uangnya dan bayar nanti ketika kalian memang sudah memasuki masa-masa jatuh tempo di aplikasi pinjol tersebut. Nah, untuk aplikasi-aplikasi uh, pinjol ilegal ini tidak usah dibayar apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dan kalian sudah disebar data tidak usah dibayar lagi ya kan jadi menurut aku untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini sebelum ditambahin jumlahnya ada baiknya dirapikan saja terlebih dahulu untuk 102 aplikasi pinjol legal OJK ini atau mungkin lebih baiknya ditutup saja terlebih dahulu sampai ada peraturan-peraturan yang memang benar-benar mengikat terkait tentang aplikasi pinjol legal OJK itu sendiri baik kepada si pemberi pinjaman ataupun si penerima pinjaman. Hari ini masih banyak yang simpang siur Oke baik jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini mampu membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam Tidak usah dipikirkan untuk semua hutang di aplikasi pinjol legal ataupun yang ilegal ini Yang terpenting hari ini bagaimana caranya agar kita bisa cepat menjadi orang kaya Dan tidak berurusan lagi sama yang namanya aplikasi pinjol Oke baik jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh